Jangan antak gunai antak <tuk menang, yuk> berapa? ya. nggak larang entau yuk? So, kok ya, oh, sangguh? kelihatan ini mas pergi dengan dia jam jempol tekan jam itu ras di jempol di telepon hey you bujumuk ini ngejita hari pengajak ngedet kok rata teka, teka tekan yang meneh iya iya kipet yang sawah pengasak parin wiki biar tau yu dijak omong kok ranyang bumbas pantesan bujumuk uga karakwe lho modelan muwe kak ngono model apa tau yu wang gaweanku ngasak parin ning sawah wiki biar tau yu yu mula nanti kupeng gini kalai jadi wang wedok gitu ya maca seng ayu, ginjunan, gomas masan, otitan mula aja nyalake aku nek bujumu seneng aku lho modelan muwe kak ngono Ayo oh, iya ngasak pari kok terus. Nek panen tak teri yuk <laughs> Oh lah budak Wes wes lanjut pengus oh, masuk kok kono ke walares duk masuk to lu saya kok putar dulu minyak mulai Ya sudah sekarang tugas terkait jaringan di Google boleh diskusi tapi jangan bicara. Leh <San> Enam sudah digerak. Sapoki. Ayam. Yeah. Halo Ayam. kamu lagi yang acer ya? Ada apa? Ii. Yeah. <susuk> I kalian. Sudah ya, saya Amiri, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima ada masalah cerita gue <Syukur> cerita. <Syukur> Sini, keluarga buruki Bapakku Buddha, Ibu kristen terus Ibu Guru Islam, Ibu Ibu, Ibu Ibu, saya terus lama-lama saya sadar dan masuk islam Ibu, Ibu Ibu, sebentar lagi natal dan Ibu saya Ibu merayakan natal bersama tetapi kepercayaannya berbeda-beda kalian Ibu, <Sy encore une> lawan <Sie sempat new> kanoku <twitch>